Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wivin, saya dari kelas 12 IPI 1 Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang inti masalah pokok ekonomi Inti masalah pokok ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan alat kebutuhan dan keinginan Sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas E, masalah pokok onomi dibagi menjadi dua yaitu klasik dan modern klasik dibagi menjadi tiga yaitu produksi, distribusi dan konsumen e, produksi adalah e, menyangkut masalah usaha atau menambah kegunaan suatu benda dan distribusi adalah menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Yang ketiga konsumen adalah menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda. Masalah ekonomi modern dibagi menjadi tiga yaitu what, how, dan for whom what adalah barang apa yang akan diproduksi, how adalah bagaimana bagaimana cara barang diproduksi tersebut dan yang ketiga adalah for whom yaitu e, untuk siapa saja barang yang akan diproduksi tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf e, jika ada kesalahan atau salah kata karena saya masih masih dalam tahap pembelajaran. Uh, mungkin cukup sekian uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh